Beliau mempunyai darah campuran Dari Cina Myanmar dan Cina oh. Indonesia Beliau banyak membintangi film tempatan Seperti lisan beribu darah Dan putri gunung ledang Yang mendapat pencalonan dari anugerah Oscar Wish, calon Oscar Beliau juga berlakon dalam sebuah film Hollywood Yo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teka Cuy kali ini kita istirahat dulu ya mereaksi film dari Biramli Cuy Jadi karena kan ternyata banyak komentar korang ya Kemarin saya sempatkan membaca komentar korang satu persatu Cuy Banyak yang mengeluh ya Banyak yang mengeluh bahwa Film ini banyak part-part yang di cut gitu ya Dan setelah setelah keesokan harinya saya mencari ya, mencari video original Film Biramli di Youtube Tapi saya nggak dapat Cuy Saya nggak dapat gitu ya nggak tahu mau cari di mana lagi, cuy. Banyak yang berkomentar bahwa uh, beberapa sin itu dihilangkan, gitu ya. Padahal mungkin pengupload video, yang mengupload film piramid di YouTube itu menghindari copyright, tapi banyak yang gak ngerti copyright. Jadi, sudahlah, jadi kita gitu, istirahat dulu, cuy, ya sambil kita cari yang benar-benar original, jadi buat korang yang punya video original dari atau film piram yang original, orang bisa kirimkan saya di Instagram yang saya punya aja ya. Kalian follow dan kirimkan linknya aja biar saya bisa download gitu ya, dan kita react. Oke, okay? dan kali ini kita mengisi kekosongan kita, cuy. Sudah dua hari kita nggak upload video, dan kali ini saya mendapatkan video dari requestan teman kita, biasa seperti biasa di Instagram, cuy. Ini nama teman kita yang mana judul videonya sendiri itu adalah 12 pelakon Malaysia yang pernah membintangi film luar negara. Oke. Okay. Ini kayaknya sih eh, hampir sama dengan apa yang saya react beberapa bulan yang lalu sih ya tentang pelakon Malaysia yang go internasional gitu sih ya. Tapi eh, saya tertarik dengan Fakta Channel karena Fakta Channel menurut saya apa ya? dia lebih detail gitu ya kalau membahas sesuatu. Cuy. Ini salah satu Channel favorit saya juga di Malaysia cuy ya. Oke, okay, dan tanpa banyak basa-basi lagi cuy. Jom kita tengok videonya. Oke, okay, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung. mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Boom. Terlebih dahulu Faktau ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang okay. Yang memberi sokongan sehingga Faktau berjaya Mencapai 5 ribu subscriber Oh Jadi, di sini masih 5000. ribu Sekarang Faktau sudah bagi dua, dua saja ya 140 Apa korang perlu buat? Korang perlu follow dan subscribe Instagram dan channel YouTube Faktau Share dan like video ini subscribe, Dan komen je. di bawah Kenapa korang suka Faktau? Faktau akan pilih 5 komen paling banyak like dan diumumkan secara random. Penyertaan akan ditutup pada Kamis 5 November 2020 dan fakta akan umumkan pemenang keesokannya secara live. Okey, good luck korang dan terima kasih sekali lagi atas sokongan korang. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini pada mereka yang lain. Mm, juga cadangan juga ni. Sangatlah dialu Cadangan adika. ya. Komen sahaja kat bawah. Tahukah korang Anik. Apakah filem pertama yang ditayangkan di Malaysia Jawapannya ialah Layla Majnun Yang dihasilkan Leila pada tahun Majnun. 1933 Yang diadaptasi Daripada cerita cinta klasik Rakyat Timur Tengah Sejak dari itu dipandang serius film. Dan Malaysia mula menghasilkan Banyak pelakon-pelakon terkenal Seperti P. Ramli, Era Fazira Pastinya. Rosham Noor, Umi Aida Dan banyak lagi namun ramai yang tidak mengetahui bahawa terdapat banyak pelakon Malaysia yang pernah membintangi filem luar negara. So okay. dalam video kali ini, Fak Tau ingin berkongsi. <laughs> ini scene kelakar. 12 pelakon Malaysia yang pernah membintangi filem luar negara. 14 eh, eh. ini. Sebelum itu, jangan lupa subscribe Fak Tau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. Okay. Okay. <laughs> Douglas. Ali Ibrahim Pindi. Oh, Ibrahim Pindi ini saya Pendek sudah tahu Cik. Memang amat terkenal di dalam Malaysia. Bang Ibrahim, tolong Bang Ibrahim. Bang Ibrahim tolong. Apatah lagi jika anda merupakan peminat Pi Ramlee seperti faktau. <laughs> Ibrahim Pindi atau nama sebenarnya Ibrahim Hassan merupakan Abraham anak jati Hassan. kelahiran Taiping dan dilahirkan Inilah pada tahun 1932. <laughs> Suami? Eh, hey, tengok sikitlah Cik puan. Saya ni bukan budak. So, I mean, I <laughs> Pada tahun 1962, beliau mencatatkan sejarah sebagai pelakon pertama di negara ini yang pernah membintangi filem Hollywood melalui filem Spiral Roads bersama oh, Rock Hudson okay. dan Gene Rollins Beliau sekali lagi menerima tawaran berlakon di Hollywood oleh produser Sal. Ini lebih detail, sama, ini lebih detail kerana visa beliau tidak diluluskan. <laughs> 17 Tiara Jacqueline Tiara Tiara Jacqueline Yu e. Abdullah yang popular pada era 90-an ini dilahirkan di Kuala Lumpur pada 3 Oktober 1967 dan ti? beliau mempunyai darah campuran dari Cina Myanmar dan Cina oh. Indonesia. Beliau banyak membintangi filem tempatan seperti Sindhu Indonesia juga darah eh? dan Putri Gunung Ledang yang mendapat pencalonan dari anugerah Oscar. Uish, calon Oscar. Beliau juga Oscar. berlakon dalam sebuah filem Hollywood. Filem apa ni yang calon Oscar ini tu? Ini menarik ni kita ulang lagi sini. Bedara dan Putri Gunung Ledang oh, Putri yang mendapat pencalonan dari Anugerah Oscar. Setiap orang punya impian. Beliau oh, juga pernah berlaku dalam sebuah filem Hollywood berjudul Beyond Raghu 1995. 1995 arhan John Boman di mana beliau memegang watak sebagai kerani hotel. Okey. Sepuluh okay. Maya Karin Maya, Maya Karin Roki merupakan satu nama yang tidak asing lagi dalam dunia lakonan tanah air. Anak kelahiran Jerman ini dilahirkan pada tahun 1999. Oh, keturunan Jerman ya. macam-macam. Kita mix Melayu dengan Jerman. Dan beliau mendapat kewarganegaraan Malaysia pada tahun 2009. Dia banyak membintangi filem terkenal tempatan seperti Ombak Rindu dan Pontianak Harum Sundal Malam pada tahun 2019. Maya berlakon dalam filem seram Alone Sebagai Dr. Okay. Zulaika Yang memegang watak sebagai saintis Bersama pelakon Hollywood Seperti Donna Sutherland Dan Tyler Posey Sembilan Ron Palare Nasrul Suhaimin bin Saifuddin Atau lebih dikenali sebagai Ron Palare yang lahir 27 September. Ini keturunan juga ke Malaysia. Dari Kedang, tampangnya ya. Eh? ialah seorang pelakon, penerbit dan pengarah yang terlibat lebih dari 40 filem. Selain itu, beliau pun pelari juga banyak berbitangi filem-filem dari Indonesia seperti oh, Pengabdi okay. Setan, Gundala dan Headshot. Okey okey okey. Ternyata itu orang Malaysia. Oh my <laughs> saya saya tertarik waktu saya pertama kali melihat beliau itu waktu uh, film Gundala coy. Wah. Jelas seorang pelakon penerbit dan oh penarah yang terlibat lebih dari 40 filem. Selain di Malaysia, Bron Palari juga banyak berbitangi filem-filem dari Indonesia okay. seperti Pengabdi Setan, Gundala. Oh, ini dia nih. Dan Headshot di mana beliau menerima banyak pencalonan. Dalam anugerah perfilman di negara tersebut Brown Palari juga pernah membintangi drama betul. bersiri terbitan HBO Berjudul Half World Pada Wah. tahun 2015 sih. Ah. 8 Diana Yusof Dilahirkan pada 3 Januari 1967 di London, England Belum merupakan penggiat seni Yang mempunyai darah kecokan oh, belakang Inggeris ya? Dan pernah membintangi banyak filem tempatan yang terkenal seperti cermin eh, mukanya kaya Limpin keturunan Kasoka juga ya. Dan bola kampung the movie sebagai pelakon suara watak ratu. Oh, Diana okay. juga pernah membintangi beberapa filem antarabangsa seperti Return to Paradise dan Anna and the King sebagai Lady Tiang yang dibintangi bersama pelakon terkenal antarabangsa seperti Jodie Foster dan Yun Fat Chow. Filem itu turut dibintangi pelakon tempatan seperti Haris Iskandar, Sean Gazi, Aplin Shawki, Patrick Tio. Zaibo, Ki Twanchi dan KK Mogi. Okey. Tujuh Era Fazira. Pelakon wanita yang pernah diberikan julukan sebagai primadona oh, filem Melayu. Kalau ini, ini saya sering, sering banget lihat C. 1974. 1974 antara filem yang melonjakkan nama beliau. Ialah Sembilu, Gerak Has The Movie, Maria Mariana. Ni, sering jadi bintang tamu di apa? Satorioni kalau enggak salah sih ya. Cuci dan Polis Ivo 2 Oh banyak banget ya. 2011. Era pernah berpintagi sebuah filem seram bersama pelakon Christopher Atkins yang berjudul Hidden 2011. Dalam filem itu dia membawakan watak Diane, iaitu seorang ibu tunggal yang mempunyai seorang anak lelaki yang aneh. Filem itu juga turut dibintangi pelakon tempatan seperti Ilaini Dali. Hmm? Enam. Video. Dilahirkan pada tahun 26 Disember 1972 Pelakon yang berasal dari tawau Sabah ini juga Oh Sabah, ini Sabah je Pencipta lagu dan penerbit filem, Dia pernah membintangi banyak filem terkenal tempatan Antaranya seperti Gubra, Papaderm, Talent Time Dan KL24 Zombies Beliau juga pernah memenangi banyak anugerah muzik Dan pernah berlakon dalam filem Hollywood yang terkenal Iaitu Ghost in the Shell 2017 Bersama-sama pelakon terkenal antarabangsa, Khaled Johansson. Kita. Dalam filem itu, Pete memegang watak sebagai Tony. 5. Manu Maniam. Manu Maniam yang dilahirkan pada 1945 di Ipoh, Perak. Merupakan seorang pelakon komedi yang aktif di bidang teater dan lakonan. Beliau juga okay. merupakan ahli antropologi kebudayaan dan banyak mengkaji kebudayaan Malaysia. Among persamaan ini ya. Banyak filem antarabangsa termasuk filem Hollywood berjudul Enak and the King pada tahun 1999 dan The Sleeping Dictionary pada tahun 2003. Wah, filem lama ini sih. He, upstanding. This quote is now in Sichuan. Selain itu, dia juga pernah membintangi drama bersiri Marco Polo terbitan Netflix bersama beberapa pelakon tempatan lain seperti Patrick Teo, Sophie Jikan, Ramli Hasan dan Datuk Michelle Yeoh. It is their choice to stay or leave. Some prefer to stay. Ampai. Rusham Noor. Rusham Noor. Siapa tak kenal dengan Rusham Noor kan? Pelakon tempatan ini juga amat sinonim dengan gelandangan. Oh ya ya ini yang sering Laya. jadi filem-filem aksi dia ini. Saya sering lihat dia di apa? Di filem-filem Malaysia, ya? khususnya filem-filem banyak melakonkan watak-watak utama action. dalam filem tempatan. Oh, Anwar ya. Harian Metro pernah menyenaraikan beliau sebagai salah seorang daripada 10 pelakon senior Malaysia paling uh. laris sepanjang zaman. Pada Banyak tahun 2016, Russhan Nur ditawarkan untuk berlakon dalam filem Hollywood Tamil bersama pelakon legenda Rajinikanth yes. berjudul Kabali. Dalam filem itu, beliau memegang watak antagonis yang bernama Pak Baca. Tiger, Debbie Go, Go Siok Sim Go. atau dikenali sebagai Debbie Go. Dilahirkan pada 8 November 1978 di Johor Bahru beliau merupakan seorang pelakon filem dan drama di Malaysia. Debbie juga merupakan peserta Putra Putra Cantik Miss Malaysia Chinese International oh, 1998. Yeah, benar. Debbie mula mencipta namanya sebagai pelakon yang berbakat apabila membintangi beberapa drama dan filem seperti Age of Glory 2008, The Descendant 2010. Oh, Selain itu, Debbie juga pernah membintangi filem fiction. Lost in the Pacific 2016 mm, mm, mm, mm. Dalam filem itu dia membawa watak sebagai Lily Young, Yang Yang merupakan salah seorang penumpang sebuah pesawat mewah Yang terhempas dan diserang oleh makhluk mutasi okay. Dua, Henry Golding Henry Golding Henry Iwan Golding dilahirkan ah, Haa, di Golding sudah tahu 1982, banget cik Di Sarawak adalah seorang pelakon, model Memang dan anak layanan Malaysia Inggeris Yang menjadi pengacara di The Travel Show dari BBC sejak tahun 2014 Dia di kampung ini saja Nama beliau mula melonjak naik apabila dia memainkan watak Nick Young dalam filem Crazy Rich Asians Selain itu, antara filem lain Pernah dilakonkan oleh Henry Golding Ialah A Simple Favor Ini kalau kita lihat dia ini kayak Tambang-tambang orang Filipina ya. Ternyata Malaysia Dan monsoon Beliau juga merupakan rakyat Malaysia Pertama yang menjadi tetamu Di dalam okay. Show. Jadi <laughs> Gila jadi, tamu di sini tuh gak gampang cuy. Gak gampang, ini tempatnya Justin Bieber dan 01 lainnya. Gila ya, tapi seduduk di situ, cuy! Satu oh, kalau ini pastinya berasal dari Ipul Perak. Dia dilahirkan Ipo, pada perak. 1962. Ini memang dari tahun Malaysia, tahun, tahun 2 1983. Je. Oleh itu oh, tidak beli, dia sendiri beliau telah dipilih oleh majalah People sebagai salah seorang daripada 50 wanita paling cantik di dunia. Oh. Beliau memulakan kerjayanya sebagai pelakon oh, lama banget aksi, Masih filem aksi di, beliau di beliau sini. Dia selalu main sama di Gecing. Aksi-aksi di dalam setiap filem yang dibintangi beliau Setelah berlakon dalam filem terkenal antarabangsa Seperti Crouching Tiger Hidden Dragon Dan Polistory 3 Supercop Nama beliau Mula dikenali ramai Beliau kemudian menjadi semakin terkenal Apabila berlakon dalam filem Siri James Bond Iaitu Tomb Raider oh, 1997 hmm. Bersama Pierce Brosnan Antara film Hollywood yang lain yang pernah dibintangi beliau ialah Memoirs of the Geisha, The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor, Jet Li, dia Jet Li, ya? dan Jetlian, dan Kung Fu Panda 2. Oh? <laughs> oh, dia pengisi suara sebagai ini ya. Wah, favorit gue ini sih ini, <laughs> ini film favorit gue ini sih, Kung Fu Panda. Okay. Dia pengisi suara di sini je. Pada Jun 2013 Beliau dikunikan darjah panglima setia mahkota Sempena hari keputeraan Yang dipertuan agung Sultan Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Punyaan tersebut memberi gelaran Tan Sri kepada beliau Wah Tan Sri Tak sangka Rupanya ramai pelakon dari Malaysia yang mengharumkan nama negara di persada okay, dunia. Okay, okay, Semoga okay. industri perfilman di Malaysia terus. <tuk> oke okay, cewek, uh, oke okay, cewek, ini yang menurut saya itu sangat-sangat menarik uh, pembahasan dari Fakta Channel karena dia lebih detail gitu ya. Saya lebih apa ya, lebih enjoy mendengarkan ini dan lebih apa ya, lebih dapat uh, mencerna itu lebih cepat gitu ya dan. Uh, Ternyata di Malaysia banyak banget ya pelakon dan sutradara atau pengarah yang belum saya tahu gitu ya. Contoh yang film Gundala itu aja ya. Saya, saya awalnya kira itu uh, orang keturunan-keturunan luar yang ada di Indonesia. Ternyata orang Malaysia ya. kurang wajib banget nonton video-video dari Fakta Channel ini aja. Karena di situ kita bisa... Uh, banyak mengetahui hal-hal yang belum kita tahu, cuy. Seperti saya, cuy. Saya baru uh, mengetahui beberapa dalam video ini, cuy. Awalnya saya berpikir, mungkin kayak Ibrahim Pendek kan, ini kita udah tahu, cuy. Yang uh, yang nomor satu juga, kita udah tahu. Cuman dia lebih detail gitu ya. Saya baru perasan juga, Cik, ya. Yang pertama tadi, ternyata dia pernah main di film James Bond ya. Saya aduh padahal saya itu pencinta film cuy saya pencinta film banget setiap ada film baru yang berbau pokoknya genre semua genre lah cuy ya uh, satu yang nggak saya suka gitu ya genre horor saya nggak saya nggak suka genre horor cuy karena uh, suaranya cuy soundnya itu apalagi kalau saya nonton film itu pasti pakai Hansberry eh uh, dalam studio gitu cuy ya. dan itu yang saya nggak suka kalau nonton film horor cuy saya nggak suka karena suaranya cuy Bikin kaget gitu ya Oke okay, dan mungkin itu aja cuy ya Video kita kali ini dan kita akan ketemu di video selanjutnya Setelah ini saya akan cari lagi ya Video-video dari Pak Tau channel Yang cocok untuk Jadi pembelajaran buat kita cuy Dan mengenal Malaysia lebih Jauh lagi Saya Indi pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya Thank you next Thank you next dan thank you next Bye